Tak tahu lagi, mau hati. tertawa kesedih ini. Kak, <laughs> <Asal. tuk> Yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Endi di channel EndiTek. Oke okay, cuy kali ini kita akan melanjutkan lagi part kedua dari sepaturnya live 2022 cuy episode yang kedua cuy ya Kamu jemputannya adalah Dato Sri Siti Nurhaliza cuy Dan sebelum kita lanjut bantu juga ya support uh, tiktok saya cuy ya Nanti saya cantumkan uh, linknya di bawah gitu ya Karena disitu saya akan live gitu ya Saya akan uh, banyak live di sana dan juga membuat konten-konten reaksi yang nggak ada di channel ini cuy ya Kita akan mere mereaksi singkat gitu ya Layaknya durasi yang diberikan oleh tiktok gitu ya Oke dan tanpa banyak cakap lagi cuy Langsung aja kita ke part kedua yang live 2022 episode yang kedua Oke videonya udah siap Dan 3, 2, 1 Oke Alright guys, welcome back to my channel. So, untuk kali ni kita akan main sport tu, tu, tu, tu, tu, tu. Reunerap 2022 episode 22. Lucu Pada banget kucingnya, Cik. Let's go. Hey. Hey, hey. <laughs> dia dah kerja ini. Kau kerja tu, main-main? <laughs> Begal dia kau uh, Apa sih? Eh, kau kejar eh. Kau kau sama kerja. Jom, kejar. Marah saja. Eh. Kenapa, Cik? Nih, ambil. Eh. Kenapa ni? Tak aya tanyalah. Saya Saya main-main tu. Belum long lagi. Jangan <laughs> kau buat belanja kedai. Bagi duit ah bagi duit ah. Oh gara-gara duit tu. saya bukan 400. Asyik. Hey. Jo. Hey. Itu office tu kan? Office. Office satu. Tu jumpa saya di office. Eh. Tak betul. Tak betul. Kau ingat semua orang boleh beli dengan duit ke? Sorry, Cik Saya ya, yeah. akak saya tidak. <laughs> Eh, kalau duit tak penting bagi kau, kenapa kau tak minta kerja aku? Bukan untuk cari duit ke? Saya minta kerja, bukan saya minta sedekah Yang awak bagi tu, awak ingat apa? Saya minta sedekah Ya, eh, ya, ya Tak ada dalam dunia ni manusia yang tak nak duit, kau tahu tak? Termasuk engkau dengan akad engkau Saya memang nak Sini, bagi saya Ni, ambil, <laughs> apa lagi? Cakaplah kali, nak? Contoh Jangan tunjuk orang Contoh <laughs> Cik, sorry lah cik Cik salah lah cik Orang miskin ni Maruah dia lagi tinggi daripada orang kaya, tahu tak? Mm. Eh Mana letaknya maruah kau kalau kau dah apa-apa, kedahnya kau dah susah, maruah kau kat mana? Cik! Uish, kita memang orang miskin tau, oh Cik. Tapi bukan ahlak. Tahu? Gerti? <tuk> eh, kau ingat dengan kebaikan kau, dengan kau punya mutiara kata tu, engkau boleh hidup ke? engkau boleh makan dengan mutiara kata kau? Eh, kau tengok aku, kau tengok aku. Bisnes besar, duit banyak. Ini bau kehidupan! Ini bau kehidupan! <tuk> tengok! <tuk> Tak semua orang macam cik tau cik Saya beritahu Tak semua orang macam cik Tahu? Eh tak, bukan tak semua orang macam aku Tak ada orang macam kau Kau jangan menyesal tau ha? Aku cik. bagi kau peluang untuk hidup lebih senang Kau tak nak kau tolak Cik, cik boleh kutuk saya tau Habis Bila tu? cik bagi duit Pernahnya nak akak saya Cik ingat saya ni jual akak ke? Uf. Aku tak cakap tak. Ingat saya jual akak? Orang nak tolong kau orang Saya nak... ni dalam dunia Paling saya say sayang akak saya Cuma saya tak dapat bagi pick up line je kat dia <SILENCIO> <SILENCIO> Kalau kau sayang akak dong, ya. kau nak tengok akak kau bahagia Siapa boleh bahagia kat dia kalau kau orang macam aku? Orang oh, kain raya? Eh, pakai akal kalau kakak Kau boleh marah tapi pakai akal Anak dara tua pun nak simpul hey! Kau jangan cakap <SILENCIO> kau nak dara tua eh Jangan aku kakaplah <SILENCIO> Akak aku kan jangan kacau eh Aku boleh kau hina-hina, akak aku jangan Pulanglah pada kau. Besok aku datang ini awal. Kan pun ini kampung ni kan pun punya. Besok aku datang awal. Ini kok dramanya lebih serius banget tu ya. Lebih keproposional banget mereka acting-nya je. Berlakonnya. Akan sihat ini? Okey, akak sihat. Alhamdulillah. Tapi saya macam takutlah akak batuk-batuk tu saya rasa. Akak tak ada sorok apa-apa daripada saya. Taklah dia, taklah dia. Akak sihat. Uh, betul ya, kan? Nah? Akad, sihat kan? Nampaklah eh? sihat tapi uh, eh? uh, takut ada benda yang akak cuba. Tak payah, cepatlah. Apa semuanya akan daripada saya. Apa yang lucu? Datuk, datuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jari. Adik, adik. Adik pergi buat air sekejap. Sekejap, eh? Adik, adik dah. Ah, ah. Norman. Norman, Norman. Orang kaya, ya. orang kaya Norman. Oh. Ah. Ya. Dia ada syarikat construction dekat Pakar. Saya kenal dia juga. Ini, ini, ini. Ini dia masih muda ke atau? Saya rasa ingin tahu banget cuy, ya. Bagaimana berapa umur dia? Nampak lain. Ah, Anak tanya saya. Ini ayah Norman? Ah, ayah. Ha, ya. Ah. Rakyatlah kubu putih jadi anak ya, pula Iyalah, pasi dulu. <laughs> yeah. Nampak okey ini, nampak macam tak fokus. Okey lah, boleh cik. Boleh duduk eh. Duduk duduk. Boleh Saya sejak berjuta ni daripada Pulau. Oh, itulah bagus orangnya. Cakap pula malam but. Jadi, ya, yeah. yeah. hah. Cakap. Ah, itulah beginilah ya. Yeah. Yep. Oh, terima kasih. <S composite> -hat. Kamu pasi apa? malu ya. Aik kalau ha? Malu baik masuk dalam seluar kalau kau begitu. <laughs> Gini lah. Adapun. Alangkah tak sini. sampai sini kan. Okay. Anak ikan mati terkujat. Siapa <laughs> anak ikan mati terkujat matinya tetangga sisi. Ha? Datang ni ada hajat. Datang nak merisai. Asyik pantun dia. Sehari. Uh... Ya balas balas. Hari ni. Yeah, adik. Hey. Adik. adik dengar tak tadi? Gua lu. Daniel gua dulu. Mudah ayo patun dik. Nah, ni saya tuan. Minta maaf tuan. Kenapa? Saya rasa <laughs> belum ada calon yang sesuai untuk akak saya di kampung ni. Tak, ak akak kau bukan cacar, tak lu cakap sendiri bukan bisu yang kau jadi wakil wakilkan dia kenapa? Tak nak sendiri tu punya badan. Eh, uh, tampak, macam tampak. ni macam ni. Kalau tanya saya pun saya sebenarnya tak bersedia lagi. Ah, eh, eh, dia tak jangan jawab. Bagi dia jawab sabar, kalau tak setuju. Sabar, sabar, sabar. <laughs> Tapi kami boleh bagikan atas darah, eh? 30 ribu. Dan kamu ya, perlu habiskan. 30 ribu tak cukup. Naik orang macam ni, dia nak, nak duit lebih. 50 ribu tak? 50 ribu. Dan kamu perlu habiskan duit kan itu, banget, itu ya? dalam masa 21 hari. Okay. Adik, apa ha? gitu? 50 ribu ke? 100 ribu ke? Kami tak heran dengan duit. Kami tak kebuloh dengan duit pakcik. Haa? Bagi anak pakcik ni, biar dia membesar balik. Minta <laughs> maaf lah, cik. Eh, orang selalu riak, selalu belagak, orang kaya. Yang kau adalah miskin, lepas tu belagak lagi. Apa benda ni? Cerita, kau tak nak duduk senang ke? Walaupun kita miskin, tapi kita orang bahagia. Saya yeah. dengan adik saya, tak kisah. Kita tak perlukan harga. Kita orang bahagia. Kerja cari duit sendiri kat sini, betul kan, dek? A A Dengar, eh, ngapikan bila kaya lebih bahagia. Siapa cakap? Oh bukan Siapa yang cakap? Kaya lebih-kaya lebih bagi lebih Siapa cakap? Dia cakap Dia ya, jawab, ya, jawab. <laughs> Baliklah Akak saya takkan nak punya Respect sikit Jangan jatuh Yang jat jat 1 ringgit Norman Boleh beli saya hmm. Awak okay. salah Awak salah tak. Baik 50 ribu tu Grooming kena anak pakcik Grooming bawa dia grooming hmm. Misal puterabu Janggut puterabu Bawa grooming dia Grooming ke tu. salon kali nah. je Jom Balik ke? Tidak jangan eh. risau kita Risau apa? Eh, balik. Sampai tua lah kau susah Dah ya, balik Eh hey, hey. Jemimai-Mai saya bulan kan? tau Kak, apa kak? Sampai kak? Tak apa kak? Orang ya. kaya memang macam gitu, kak <tuk> Sayang dia orang ni Kak Ya dek. Uh, Ceritanya makin, makin menarik je Endingnya gimana tak? ni? Uh, kan Ayah memang pesan kita kan uh, Hormat orang lebih tua kan Betul Tapi dengan akak ni hormat dah jadi nombor dua tau Sebab nombor satu tu lebih pada sayang Ha? Ah? Kesempatan Adik, kakak Nihir tak ada siapa dalam dunia ni Adiklah salah satunya Darah daging kakak ya, kak. Jadi adiklah segalanya buat kakak Terima kasih kak <tongan> Dahlah kak Borak-borak lama saya terasa macam Pak Wengah Ma'wa Pertama saya lupa watak saya siapa Jau. Saya ni dah lah mudah jatuh cinta Ha <tongan> Tak perlahan. Apa yeah. Apapun berlaku antara bos adik tadi, yeah. kakak tak tak risau. Kakak tetap akan jaga adik sembari bila apapun dia berada. Kita tetap bahagia. Eh, doktor. Eh, doktor. Selamat malam. Masuk masuk. Masuk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima nih ha saya nak bagi nah, awak sebab dia agresif, agresif banget kan? di sini ya. Oh, saya lupa doktor ni apa doktor? Ubat yang sepatutnya awak makanlah. Jangan oh. nah, ada satu lah satu tu benda ni kalau awak tak boleh makan ubat tu awak gunakan oh. ni. Eh, <laughs> tentu Oh macam tu ke? <laughs> <laughs> Terima kasih doktor. sama-sama. Eh, saya sebenarnya tak boleh lama ni. Terima kasih banyak. Terima kasih Selalu bantu saya. <laughs> saya. <laughs> ya. Ah, Juari. Ah, nanti awak jaga kakak awak ni eh. Ya. doktor. Ah, sebab ah. dia tak berapa sihat sangat ya. Tak berapa ah, sihat okay. Tak apalah nanti kita jumpa di klinik. Masuk doktor. <laughs> <laughs> Okey. Doktor cakap. Oh, di sini dia mula tahu ya. Akak tak apa sih? Tak, tak. Akak okey, akak okey, okay. okay. okey, okey. Okey, tak apa-apa. Okey, sihat. <laughs> eh. Oh. Ini sihat. Ini sihat. Ni. Pesakit hari ni. Sihat. <laughs> ni. Oh. Selama ni akak asyik mau buat batuk. Akak Akak tak sihat kan Itu yang batuk akak tak berhenti-henti kan Apa yang akak cuba rahsiakan dengan saya ni kak Adik Kakak. Kakak sihat, kakak tak ada apa-apa itu Pengkila je, tahan sakit Tahan sakit bermakna sakit Kalau Kakak ah. jangan cuba Berlindung apa-apa lah kak Kita dalam dunia ni, kita berdua je kak Akak cakap, akak ada sakit apa ni Kakak Kalau kakak beritahu pun Kita tak boleh buat apa-apa pun Kita tak ada duit Cakap, cakap, saya tak nak tinggi suara dengan tau Tapi kena cakap Lama -lama Dramanya <laughs> Dramanya menyentuh je Kakak, kakak ada tumor dalam hati kakak Oh, selama ni saya ingat saya je kat hati akak Rupanya ada tumor kat hati akak kan eh? Hmm. Kenapa, tak ada, akak tu Kenapa kak tak bagi tahu? Rupanya adik kakak tu ada terima. Kenapa kak tak bagi tahu? Habis saya ni kat mana? Jelaskan saya, siapa tumor tu? Kita tak cukup duit pun nak buat pembedahan adik. Cuma tumor? Biarlah kakak hidup macam ni, asalkan adik Maknanya akak ada kak ada kanser hati dek. Okey. Kakak Kenapa kenapa sekarang mau bagi tahu Kak? Kak. Tak tahu lagi. Aku enggak saya nak hidup pelan Mau tertawa kesedih ini. Kak. Wasi mi hawati wo. What did you are you wah? What did you ala harus bahasa Bahasa Cina. Kenapa? Yeah. Tak ada reti dah hidup saya ni kak. Hidup saya. Untuk akak. Jangan macam tu adik. Dua tiga kucing berlari. Upin ni tin sama si kucing belang. Akak cuba nak Dua tiga boleh ku cari. Manakan sama adik ku seorang Asyik. Ah, Saya dengar Akak nak sampaikan apa tadi kat saya Akak ada apa-apa yang akak nak berkata Akak ada satu permintaan Boleh tak? Lusa Adik jangan ke mana-mana Kakak Aduh. nak sambut berbeg kakak dengan adik Boleh? Tolong adik Akak Itu satu permintaan kita, kakak Berbeg kita tak serentak kak <laughs> Akak cakap sambut berbeg Akak dengan Saya saya lahir bulan empat Akak lahir mana sama Takkan saya cepatkan bebi saya Maksud kakak apa Kak Makanya Kakak nak adik, adik Sambut bebi kakak Untuk sambut bebi kakak Itu je permintaan kakak sebelum apa-apa berlaku Kak <tos> Telah minta permintaan akak untuk dilunaskan tapi saya masih sakit hati. Kenapa kak berasa dengan saya? Kak, saya masuk dalam. Saya terlalu letih. Wajibnya, hawa cuaca. Ingat tau. Lusa jangan ke mana. mana Jumpa di sana. Oh, dah selesai lagi, cuci. Okay. Alright guys, tu saja dulu kali ini. Ten. Oke okay, cuy itulah tadi part kedua dari Spaturnian Live 2022 cuy episode yang kedua cuy ya Oke okay, untuk episode yang kedua ini tuh eh hampir sama ya lawakannya masih kurang gitu ya Tapi lebih ke apa ya drama-drama yang menyentuh gitu ya Tapi selama masih ada Jeb ya selama masih ada Jeb Drama yang menyentuh itu bakalan ada kelakarnya juga pasti cuy ya. Saya gak tau arahnya mau kemana tadi cuy ya. Aduh harus cepet cepat ini cuy ya. Saya penasaran banget. Ingin tahu banget ya bagaimana ending dari de, de, ceritanya ini cuy. Ceritanya menarik gitu ya. Menarik banget. Oke setelah ini kita akan lanjut lagi yang part ketiga cuy ya. Part yang terakhir cuy ya. Jadi jangan kemana-mana. Jangan lupa bantu like. komen di bawah cuy ya. Dan kalau belum subscribe